السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. سيدنا ومولانا محمد الخطى بالنبيين وعلى آله وصحبه أجمعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أشهد أن لا Aku bersaksi So be Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah stifti untuk pasukan lingkungan dan engkaga turut kita senang kesempatan murid datang pula berjalan sambil ng Nikah, lantas ini, kasih ngaji ibadah, us mengaji alquran Al-Quran mungkin Allah, Allah, Amsal bin Allah, Allah, Amsal bin Allah, Amsal Nabi Muhammad, Muhammad, Mualah Ridha juga, Ridha dan Kita dengan di itu, kita itu. <tuk> Ayo ngelakuin. ikhlas itu. Nanti iso ngelakuin, itu Barang-barang Ini. tidak nanti. dilakukan Iman ini. Meninggal dunia, tanggal yang waktu Mau gue padahal Masya Allah, Rit, batu, mulas, di gue bisa ditemukan di noh main kok beli surat al أو إلا إذا نشتقون عادين بسم الله الرحمن الرحيم ولا يطلبون جبما من إلا جناك بالحق وأحسن تفسيرا Ya orang yang kamilasohpo <tik> nomor tiga puluh tiga wong wong kabel orak podo neka marang manan siro sarong ango persoalan poro serangkan nge-bien kecoba mesti musti marang ni manan siro sarong ango lak marang persoalan wong wong kabel itu. Layo kambulih bangkus keterangan ni. Wong kabin banget yang gini Qur'an atau orang di turun agi rumpuh sakitab utuh Oik kitab Taurat, Injil, jatuh, Dijawab anaknya di turun agi sakit sedikit Kabin bin Al-Mu'adbisoto tetap orang yang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sallam bantahan bahan ta'uliyah ini demi Allah Ta'ala tersaji jawab sanah aqur rangka siapa mongkang be orang misrah pun dari mana demi mongkang pergi selalu musui datang dari api telah pusaha ingin nak cat rasulul nabi ingin nak kena api kenjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa Gobru saat dia jalan nih mau apa injil kan? Gampang tuh biar DPR ke depan nih, gue turun lagi sangat naktil targil ke tur alon-alon tur berbentuk sini bingkali kejadian-kejadian bayang kita terakhirnya gaji Nabi pernah musuh di kemauin pejabat gede-gedi pejabat gede-gedi karapain kunjuannya saya suponya Menggunakan kapan konsep untuk bisa minum manuk, wah, bisa dikampung. Ini, awalnya, Umi kok, panjang, kok. Juga, kalau gak jelas, Iko bisa al awal-awal. di cucur seduh si ciri lele le tapi enak karena sample, tiga uh, <tuk> <tuk> <tuk> no si pak Bener nih, guys, sini, kan Gak beli asis, gak putus, kayak micin. aduh curung, makanya mic, Pita, walaupun kangen, walaupun mic, walaupun kangen, walaupun mic, walaupun mic, walaupun mic, walaupun mic, walaupun mic, pak mic, walaupun mic, walaupun mic, walaupun mic, walaupun mic, walaupun mic, lari mic, walaupun mic, walaupun mic, walaupun mic, walaupun mic, walaupun mic, walaupun mic, pada lanasin pas-pasang kadang murah di lintas, nanti kalau kok telah atau apa ya? tapi mati enggak ada. orang sini, sini, ono Mau ini kan ini dalam ilmu dipuatihi. orang kan ya? Yuk lanjut.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 Gue pura, belah berat, gigitan prius, dia orang iseng. Tapi dokter udah karan Ya, ya do ngamu imo yang kurasa kekuatan ta'ala si si jelas si bagus keteranganan Oh, bisa ko arti turun pisara di Cengkuwe, pertukanku muat ake, arti dekati nanti dan ini sen si, dia ya, gampang. Mm -hmm. Ditongkol, yokel, ya, oh, enak, dibol, dibenak, ya, nyunggak kan contoh, basis tinggi, Pak Milu sujud di lawang, nanti kalo tak contoh takai sih Pak maksudnya ini dapal sebab sujudku ini orang apal orang iso apa orang sujud maco iso ada sampea bukih pake apal kami apal apal kami apal apal terus cipat salli umat-salim, ilasaj, dinamikatiga, al musafirina binatiga, an alat, an anmunabi, naumunaka binatiga, wesujen tilamana cinta, tazes dan cibangilusujen, lautan, ngegege, mucut mokaranganya, mokang, lawaisa, nyapa, il, wrope, morkasung, norkasuk, norkasuk, norkasuk, norkasuk, norkasuk, norkasuk, norkasuk, norkasuk, norkasuk, norkasuk, norkasuk, norkasuk, norkasuk, norkasuk, norkasuk, norkasuk, Tim pake Pak saya Bapak sujud tanya soal Allah naik oke, Ya Allah, gitu sih. Aminah lagi, tapi naik maksiat. Aku dihina kalau terus Agar Alhamdulillah. Si alhamdulillah si guru enak Pak yang sudah mati. Allahumma nyob mau lebih jadi wali, jokowi jadi wali, Pak Saya. Sama pingin orang, pingin banget, lu cari jomel, wali. Bisa wali nabi, jadi Allah, Min, Aulia, ikan, mutakin. ya Allah, jadi kata Agus, Dari lima yang tak payah lu berduka, nabi. Ini Umatnya, begitu dulu, jaga-jagaan, waktu di mana ustaz, gua nyuruh aku dulu, gua ustaz, masih masuk ke orang, orangnya masuk ke orang, orang sudah, kecil, orang cengking, kadang-kadang minta iman, ya Allah, hiasilah, aku dengan iman, Manusia paling utama kekasih Bersia Allah Isi jauh, Iman, siapa Lagi nangga, gitu. Solat isi tumbuh, Tapi apa? Ya, apa Bu, Ibu, ibu Asal Dikok Orang nanti, dia Ngaji Punya ciri, terus, lucu, Apa itu ini lama selalu bareng, Pak. Apa yang apa Om? siapa, Pak? Bu Nyai turun, Budak itu masih beres lagi Allah mazkuri iman. ya, ini tahu, ya, itu kalau mau aku mau pergi. Gue saya jilat, gue saya jilat, disilat yuk, gimana? Disilat yuk, gimana? Jangan, tunggu, gue mau nikmat Gue nikmat pergi, gue mau pergi. Gue mau pergi, gue mau pergi. Gue mau pergi, gue mau pergi. Gue mau pergi, gue mau pergi. apa sih itu Gue kaya mau nunggup gue ikut rumput hijau kopi nyetak eh kok karena aku masu masuk juga sampai masa oh matem soput <sad stretches> <tos> mana? serukan kirim sopa ala dinah dengan wujudnya ngatasi rai-raini ala dinah rai musik yu baromu musrik ila jahannam marang naromu jahannam mula ikan utai mongbono mongrokan makanan mong syarun iku olok apane makanan apane panggurane waabaluan wiksa sar apane sabbilan dalane ikan dosok sekalang misalimu Ya wongkong kambur iku wongkong kambakal dikirim nyusah, nyusah, di silasih Iku raine kan kambung laku Kairin menyang jahannam. jahat namun uh, Ya iku wongkong kambur iku wongkong kambuli olah panggulane Ya iku jahat namun luput halane iku mumpur Wongkong sing tangan kambar kamburan Semoga mau para kelab, Muhammad SAW Ibu bakal Datang merokok jahat nam Seret kiri mereka ke lawan rantai lakab dan nganggu wajah sebab disu nari kami kita dikumpul ke nama orang masyarakat dan ditaran ditinggalkan kami yang doi nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam sallam ada yang si nombak ada yang si melaku, yang melaku si sekil ada yang melaku, yang melaku, kita yang si nombak, Allahumma kita kena nombak banget insya Allah nombak ulogi mutan mulalik ini jam si, si, si, si, yeah. mulutani mulutani mulutani si, ya mulutnya nih pak seluruh itu suatu yang oh. jadi mulut lahir tapi kan kan seluruhnya jadi orang lainnya Nyonggul dan jamuas mengulangin aku besok. Soalnya, apa malaikat Jibril nanti peserta dengan <tuh> Muhammad? Aku sampai kau kagum, Allah. Aku, orang, <tuh> Aku sampai kagam, Sampai ibu, izin lagi Nang tak dengar. Sulit, kamu lompat umatumatika jenazah Muhammad Sallallahu. di saya bayang kita ngomong Bismiakul Tak Bilang Besok Tekan Tekan Sampai di pulang, nah, roh02, <unggur> <śniej> dan sih disebut kita orang-orang yang disebut ngakuri ngumpang, ngak sabar, sabar nabi lorong satu, tiap tambah lagi macam. kaji nabi jawab lah beli gusti Allah kuasa, pelaku akhirat no ngang ya nyok bisa bisau pelaku akil kok nganggung nah ini nabi, tak jadi aku nabi-nabi, selalu berbarengan dalam di iman Agar kita akan berlibur lagi, nabi, lagi, perjalanan, dia melindungi wajah supaya orang kena rila, mereka tidak perlu tarik bapak itu ojo ini, hakiki, duduk mana itu kan cerita saja besok tak ada, harus ini yakin orang berjalan dosa, kufur tak orang berjalan karna alpuran, orang berwarna berjalan, ini nyata-nyata ini sudah berjalanan deh terus rikarungan mau bling bling mau itu berubah membara jadi dikoyok arah tapi murung orang mati orang lu yang panas kan dia nampak gini kok ini berubah karsap deh murung orang mati orang membara itu dilalui selama ribuan tahun lalu itu setiap orangnya ribuan tahun Pergi pulau tahun. Lechot kenal enam yang mana hancur. Ini sih perjalanan yang dikeluarkan oleh pejalan. Kredit oleh pejalan itu orang subur yang jual blackpink. Petong pulau yang bersumber. Petong pulau yang Subhanallah. Ojo main-main cuma nonton, ojo main-main itu nanti, ojo remeh-remeh itu nanti. Setiap sumur siji, kolong-kolongan ini, pintu puluh ru, kolongan lain. Setiap lain siji dihuni udah orang-orang cinting, temen-temen. Bebak. Sono seseng. Iki iku lukerti apa aja nih sopasi Muhammad sopirinnya mati nih bahwa iman orang orang yukti oba marino nabih hibiru kapan nabih-nabih pelaku-pelaku temonir pun nabih aku kaya apa-apa nabih simpe nih bahwa iman orang gak ngerti takut tempat diurut nabi, kaji Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi amala kaji nabi di sementara nabi harus Allah, Allah, tak pernah jibril, aku nabi, amala ini mati tapi seperti sempetin, lah kok kita nafsu yang tenang-tenang, orang nanti, mendingan sembilan perutnya diutus saja tapi takat takar gusi Allah, akhirnya marah ke sembilan takat takar gusi, kalau gusi, aku lalu bertakar di Nah, malam Allah kalau mereka Masjid sampai ke mau kapan lu? air bisa diwajibkan ikhlas, fala, nasi patek. dan Bagian jendela butuh, kita gratis, kurang bayar Nek butuh, kami, nong, butuh, ini ditunda kita In bin deni asya Taptur waham Seorang bayi pesan Ulo, ibu Ulo ibu Muhammad bin, bin, bin musa Wih yang boleh ditanggung-danggung, itu masih bingung, ada orang Ijaz yang berkata. Hatta sini, saya Ijaz yang berkata. Kita akan berjumpa dengan, Allahumma inna nasa al-Qiyamah, miwajwi sufriri mati, hata al-Qiyamah, miwajwi sufriri mati, hata al Syekh Nawawi, Siapa? Dia Syekh Nawawi. Allahumma salim, min'abad di dunia, dia siapa? Syekh Syubadir. Okay. Sini, sini, sini, sini. Ya, kau pia, volia, roza, desopo, bahwa lu bukan. Karena orang itu, tapi orang jauh, orang ketiga, bisa Orang ketiga, kisah positif, orang ketiga, orang orang ketiga, orang orang ketiga, orang ketiga, orang orang orang ketiga, orang Orang-orang korsel yang nggak orang orang Aku tak tawasul ini. Nah, orang situ, tapi orang, nanti saya tadi bisa mempercayai orang itu orang, jalan, orang percaya jauh, orang, semua orang saya percaya tuh orang kayak gini, juga, orang asing, kau ini gigih, mesin, mesin apa ada banyak. Nyem, dong, kau eh, saya di mana sini? Tapi, ini, kalau Ibu ini, ini. Allahumma ini al ya Allah, pulau menikot engkang lemah mungkin umkurpa kuat, ya Allah, engkang remeh, umkurpa ni kuat, ya Allah, kalau... ya, engkang melarang <gul -nya> <gul -nya> Gampang ya? Gampang, gampang, gampang. Gue nyokan kosong teluh gini. Panggil ngomong gue nyokan telung dino telung dino Pak, teluh ketan sak, jempol tangan, karo brojo, bro, teluh broan semono. Create ngelih Ngelempetan nih. Nyong pingin jumore mandi talak oni ya? Seperti Pak, pinggulak oni tahi jejeirak nih. Tapi aku tumbang, tumbang dia ketan, telung belum tapi orang-orang ketan belum, tamu, tamu. Okay, belum gila aku aku main bang siaran, merombak tapi gue lah, gue terus lalu itu mau cokok surat almu letak mengi dan selama selamat selamat tinggal gampang tabarok kan gampang beneran gampang pokoknya negliusnya gampang beneran oh, ojo akaknya peng <tik> <tik> seligur peng seligur terus dongangnya peng patah tak lagi bayangin apa pokoknya nyongin-nyongin saya percaya karena ini orang saya saya sama orang Sama orang apa kerja Jangan ditanya amin, amin ditebak, udah ngomongin amin, amin isopo, Pak tenang, Pak tenang, Pak amin lah amin ngiseng gemesopo, ah cuman ini ngomongin, amin ngiseng gemesopo, Pak, Pak, amin ngomongin ngiseng gemesopo, Pak, Pak, amin si Pak, amin Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, amin Pak, ma. amin. Ya. amin amin amin amin amin amin Pak, nggih nggih berkumpul lah tapi yang menunggu Tapi orang punya sih mulai makin tinggal terima titipan ente, nyok kita kau ninyoki, lagi gimana, mau mudi <tik> <tik> sampai donangnya nyampe, ini ini di Selamat <tik> <tik> <tik> dan mengadakan. mari kita siaran tahbir, ya iku kunjine tapi berita tapi Nurul sabat yang tidak Tor, siapa Al-Quran Insya Allah, mau iki mau ngomong nah itu nyumpet terus gitu gaya-gaya terus saya kira ngelingi ngomong Insya Allah, orasabit, terakhir, shiro, juru, syabit, irasabha, di meja tersebut akan insyaallah ora sampai di sesok amin Kita terakhir nak kitab sirah ibnu khori kita kitab satti di irahsah masyaallah ento syekh asli berkata Haji ora sampai di sesok li anna syekh ana atun bin tu Rono, siapa tahu Menyakir, so putih, dan rokok. Tiati, orator? Sisa. Senat, senat, paut, Membara, tapi orang panas. apa berarti, Membara, tapi orang panas. Laki, uang jauhan yang gampang, orang Orator, kita staf, staf, nih. Kudewo, balik, pasarnya, motor, kamar, baru musik. Kudewo, korang, butuh, foto tau, diundiin, diundiin, diundiin, diundiin, diundiin. Saya siapa? dia tidak memasih perjalanan orang membarang perikalan belit-belit membarang tapi orang bahas oh, mulut menarikannya ayat itu pun sampai berlangganan kueing Orang <tuk> ngerti, itu di sampah suaranya ini itu nangis Tapi, kalau mau orang itu semua manusia kamu semua pasti akan melewati apa neraka mungkin itu mati itu ya, siapa nang itu orang panas 5, gitu. ya memang itu harus harus bakal orang rokok tapi orang panas yang nah, kalau kan? Orang panas, orang iman orang manikin, orang suci, orang di ciri-ciri, orang di orang di ciri-ciri, orang orang di ciri-ciri, orang di ciri ya ini, aku sarapan ini sarapan, lu lu sebayang, ya? bila aku Indonesia Pak isi jadi yang orang berarti kita itu orang quran nabi, sudah solat di apa sahabat mulai diperbaiki sama-sama sama banyak bedanya orang-orang itu itu boleh dibagi ngaji besok, baik menangis. Lih duduk, indah-indah Paling terpenting di antara tiga kali, ada yang paling terpenting apa paling penting itu lalu Allah bisa radio. orang itu nggak Ya, orang itu siapa? bisa orang orang lagi, eh, saya pakai. Aku coba dulu, Di Diperbaiki mandi. Bisa apa Diperbaiki. Bila play, aku stop ngele. Bangunan menangis. Wali, baca muni Aku stop Mau nginap kan? Mau nginap? Mau Aku paling di tau, nanti mati harus bangun. Orang nangis. Oh, tidak bangunan dia punya saat. Iya, untuk kau asal Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ala sina Muhammadin wasallim. Allahumma Iftah Allah Allahumma ina nasadka ali Muhammadin Wa'ndaz ala'amin umurina wa'l-jama'l-makhrohnya wa'tabdiyah hajatina Ya Allah kusdik, mungkul kubitos koyuzak jama'ah nanti sekeluarga Utamid iya, buatan sekedar awuh, kerana buatan sekedar ikut alangan ya Allah Mungkin membalik tetap iman Islam, untuk menambah fiturun shihab al-abiyah Berkah warasan ilmu manfaat umur panjang kagibah, amsal syarpa'at ikut kadi nabi yang bersyabat al-Quran, yang bersyabat yang bersyabat al Dan muka di korban yang halal, berkah kata juga kata lapang khatis ibadah kagira tepat iman islam supaya statistik istiqomah selama bunuh akhir. rumah iman isya pengumpul suwa penguriman ikan gambil ikan ikan beramati gambar dan ikan lus untuk ikan cembah khusus ikan beruruh di penasaran emosibah saking bahan saking kita punya hasil masuk usulah khatibah Allah umma inanas al-gabim merima sa'al nabi wa muhammad bin abdu barasul wa na'udhu bika min sa'al nabi wa Alhamdulillah Rasulullah Ya Allah pulang kita selalu Ya Allah Tantus ikan pernah di sun Jadi kati Nabi Muhammad SAW Dan kita yun pengangsur Dan tak ajar Ya Allah Tantus ikan kati Nabi pernah Dengan pengangsur Dan tak ajar Ya Allah Allah Ima inah nasalkan Khoimah sa'ala Iba tukah suwa'ikun Wanak udhubikami syari'a Iba tukah suwa'ikun Ya Allah, Gusti, Guru Nyuruh Datang Kita Ito Nyuruh Datang dengan kan, Kelam, Romo, punah Roh Kudus, Guru Ika, Guru Kabur, Guru Panjarnya kan, Soleh, Ika, Datang Panjarnya dengan Ika, Korok, Kabur, Kabur, Kabur, Kabur, Allahumma salli wa wa yang menjaga yang tidak pernah. Amin. Amin. Wahidat yang punya Terima yang banyak Yang tidak bisa dihitung Amin. Amin, ya Allah. Wahidat yang punya Nama yang kokus-kokus Jagalah kami Keluarga kami Harta kami Rumah kami Amin. Amin, ya Allah. Seperti engkau telah Menjaga al Amin. Amin. Karena engkau telah berfirman kami akan menjaga kami menurunkan kaul amanah kami akan menjaganya Robbana la tinzila 'alaina 'atha'an wa laa 'uqban, wa sallallahu Allahu ça pourrait